Hai guys, kegiatan aku pagi ini adalah berjemur Ini mataharinya lagi enak banget, sumpah Tenning ya Pengennya biar dia hitam Berjemur Supaya apa Dijauhkan daripada virus-virus Dijauhkan daripada Kejulitan uh. Ini aku di sini jam jam 10 kurang tapi aku masih berjemur ya pengen aja item hmm. berjemur itu penting ya guys kayak maksudnya Uh, Kalau gue pribadi, dulu maksudnya di kota tuh kayak gak pernah jarang gitu kena matahari kan. Maksudnya paling matahari tuh misalnya gue kerja pagi ya, kena sepanjang gue bawa, bawa motor gitu. Jadi dari tempat gue tinggal ke tempat kerja tuh kurang lebih 30 menit lah. Jadi itu pun kita pakai jaket, pakai sarung tangan kalau gua dulu terus pakai sepatu jadi enggak enggak bener-bener kena matahari yang langsung ke kulit gitu kalau ini kan kita kayak bener-bener Sorry juga gue pakai baju seksi kayak gini ya karena memang supaya dia tuh masuk ke kulit sinar matahari langsungnya gitu loh jadi kegiatan gua pagi tuh kalau ada matahari panas ada matahari lah gitu enggak mendung enggak apa ya gua berjemur jadi buat temen-temen uh, yang mungkin sekarang tinggal di daerah yang istilahnya kurang matahari Kira-kira kalian tuh kayak supaya dapetin vitamin D tuh mungkin makan sayuran atau ya gitulah Kayak bersyukur banget sih bisa tinggal di kampung bisa kayak setidaknya gue dapet vitamin gratis kayak berjemur gitu ya beginilah kegiatan ini kayak paling gue berjemur nih sampai 1 jam Tuh. ini juga hp udah mulai panas kayak gini guys jadi buat kalian yang ada di kota buat ada buat yang istilahnya uh, kurang pencahayaan apa kurang apa sinar matahari baik di rumahnya maupun di lingkungannya yang penuh dengan mungkin tinggal di daerah kota yang mungkin penuh dengan polusi tetap jaga kesehatan. Maksudnya aja ya, dulu gua sih e, takut banget ya sama matahari. Maksudnya kayak pagi aja gua kalau untuk keluar pergi ke warung sebelah kayak perlu pakai jaket gitu. Tapi semenjak kayak corona ini kayak virus pandemi ini kayak gua lah ya udah lebih kayak mau berusaha untuk bersahabat aja sama matahari. Hmm. Lihat guys ini tuh keringet manja aku Ini tiap pagi ya aku lakuin Jadi kalau aku bikin konten kali ini ya Karena bingung mau ngapain lagi tuh. Tapi dulu gue agak agak kurang respect Kalau lihat cewek-cewek item kayak Menurut gue kayak dekil gitu Tapi kayak ternyata tuh Orang-orang asing orang-orang bule tuh Lebih seneng sama cewek berkulit hitam tapi sih gue kayak, apa tanning, apa kayak ngitamin kulit berjemur kayak gini bukan untuk narik perhatian bule sih. Karena gue juga sudah menikah. Tapi kayak lebih, ternyata tuh lebih sehat. Gue kayak ngerasain banget ya manfaatnya. Gue kayak di kampung sering berjemur, sering kena matahari itu ternyata manfaatnya banyak banget loh guys. Kayak gue kayak jarang sakit. Kalau dulu gue waktu tinggal di Bali, istilahnya kan gue gak jarang banget yang namanya kena matahari jarang banget yang hampir gak pernah gitu loh paling matahari itu bener-bener lewat yang istilahnya kita kayak sembih kayak takut gitu kan sama matahari terus eh, tempat tinggal gue dulu pakai AC terus tempat kerja gue juga kayak full AC gitu jadi kayak rentang rentan banget tubuh gue gitu kayak penyakit gue yang paling gampang yang hampir tiap hari gue dapetin tuh ya masuk angin tapi semenjak gue kayak berjemur kayak gini ya di kampung Kayak gue kena matahari Malah jauh lebih sehat Itu sumpah ini pengalaman gue ya Maksudnya gue gak, gak mau teori gitu Tapi bener kayak Temen-temen yang mungkin Di rumahnya ada pasang AC atau Kayak ini apa Jarang kena matahari Itu pasti kayak mudah rentan deh Tubuhnya sakit gitu Kalau gue sih ya Intinya gue thanks God gitu loh Gue masih bisa saat ini tuh gue masih bisa kena matahari gitu Jadi mungkin sekian aja dulu video gue Gue masih mau lanjutin kayak lari-lari kecil di lingkungan sini Nanti tidak ada sini di rumah aku guys Itu aku lagi apa, jemur jemur kerak nasi Kayak gini Itu aku lari-lari gitu Lari-lari kecil aja Habis itu baru uh, makan Habis makan mandi istirahat jadi buat temen-temen jangan lupa untuk di Kalau mampir ke channel aku Jangan lupa untuk di like Di komen Di share ke sosial media kalian Supaya juga lebih Apa Channel aku ini lebih berkembang Jangan lupa juga untuk di subscribe Itu Jadi kayak Jangan sampai Kalian tuh mampir ke channel aku Terus nggak subscribe Kayak sia-sia aja bongkota kalian Terima kasih ya guys God bless you Jangan lupa untuk berbuat baik hari ini Mwah